di channel raja dalimutai tv kali ini saya akan menyampaikan tutorial eh, tanaman pekarangan di depan halaman rumah yang sebelumnya saya pernah menyampaikan pemampatan lahan pekarangan di belakang rumah itu bertanam labu kali ini tentang topik pertanian juga tapi khususnya tanaman bunga itu bermacam-macam aneka ragam tanaman bunga yang tujuannya adalah untuk keindahan pekarangan rumah dan juga untuk menjaga kesehatan pernapasan kita di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di masing-masing. Kalau ini apaan nih? Itu namanya cinta. Murah ini, kalau ini murah. Murah. Ini kemarin 35 seini. Ini, ini juga enggak seberapa biasa, biasa murah. murah. Yang ini keladi tengkorak. Ini mahal nih. Ini aja kemarin harganya 50.000 Ini udah gede tapi ini udah. Ini keladi mini. Murah aja 25-an. Murah. Ini namanya keladi Mirzani. Aduh, tak kelihatan, tak nampok dia. Hmm. Ini namanya keladi Mirzani udah rumpun 100 boleh, tapi nggak dijual. Loh rasibu bisa nih bisa tapi gua gak jual ini lady spider eh green spider, green spider. Mm -mm. itu juga lumayan mahal karena sudah banyak anaknya mm. tuh dan yang di sebelah sini aduh ini jangan ini baru masih remaja ini namanya bercak darah ini bercak darah kenapa jadi bercak darah ya itu namanya, ini keladi batu keladi batu iya dan yang ini keladi batu berapa? sama 50? Udah itu lima. kalau udah daun 2, 100 tuh oh, 100, dua Ia... daun iya oh per daun iya, ini namanya seksi Pink masih e, mau beranjak remaja ini lumayan juga harganya iya 5 ini harganya 50 Oh, ya, nih, biasa, itu nih, sama ya? yang tadi kerdil. Bisa. ini infinity remaja. Hmm. ini remaja tujuh 75 tujuh lima kalau mahal kok kecil. iya itu namanya infinity mahal. ini aku lupa namanya tapi lumayan mehong terus yang ini biasa nih Ma? ini biasa sepuluh lima belas deh gitu. Ini dalam kamar sama. Ini jenis kayak Aglonema juga ini. Ini sama dengan ini ya? Iya. Yeah. Saya ada sih jenis-jenis di Nah, ini situ. yang kecil. Ini Sansevera model mini. Ini juga sama Sansevera. Hmm. Ya udah.